Bermain tebak gambar Dengan tema transportasi Teman-teman Kita sekarang akan bermain tebak gambar ya Tinggal tebak aja ini Untuk transportasi apa namanya Ada yang tahu? Coba kita lihat dulu ya Kira-kira Ini apa ya teman-teman? Ya betul Vespa Selanjutnya kita lihat ya teman-teman Ini gambar Untuk transportasi apa ya Coba lihat ada yang tahu gak teman-teman Kita lihat dulu Ya sepeda motor Selanjutnya Coba kita lihat gambar apakah ini Ada yang tahu teman-teman Coba kita tebak Ya betul Mobil sedan Selanjutnya ya teman-teman Masih semangat kan untuk berbaiknya Kita lihat gambar selanjutnya Oke teman-teman kita lihat Gambar selanjutnya ini mobil apa ya ada yang tahu nggak? Kita lihat dulu ya. Mobil pemadam kebakaran, kalau di tempat teman-teman ada yang kebakaran, pakai mobil itu ya. Selanjutnya, ada lagi nih. Ada yang tahu nggak? Ini mobilnya bagus banget, teman-teman. Kita coba lihat ya. Ada yang tahu nggak namanya mobil apa? Tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Ya itu mobil pick up double cabin Bagus kan teman-teman Jangan lupa subscribe ya Biar teman-teman tahu Ini ada lagi teman-teman Itu mobil apa ya Coba kita lihat Kita tunggu dulu Ya Ada, ada lagi nih mobilnya Bagus banget Ya itu mobil pengaduk semen Teman-teman sering lihat kan Kalau di jalan-jalan itu Oke teman-teman selanjutnya Ada lagi nih mobil apa ya Coba kita tonton sampai selesai ya teman-teman Ada lagi nih mobil apa ya ini namanya Ada yang tahu teman-teman Tulis di kolom komentar ya Jangan lupa Mobil truk Iya buat ngangkut pasir ya teman-teman. Coba kita lagi selanjutnya ada mobil apa ini teman-teman? Kalau kita berangkat sekolah yang rumahnya jauh, pasti teman-teman tahu ya pernah naik juga. Ada yang tahu nggak ini mobil apa? Coba kita lihat ini Ya betul Bis sekolah. Selanjutnya ada ada lagi nih teman-teman gambarnya. Teman-teman tinggal tonton videonya aja ya biar teman-teman tahu ini ini gambar apa teman-teman. Coba kita lihat dulu sampai selesai. silahkan tebak teman-teman. Ya, pesawat terbang. Teman-teman ada yang udah pernah naik pesawat terbang belum? Silahkan komen ya teman-teman Selanjutnya ada lagi nih teman-teman Mobil apa ya ini Kayak buaya Coba lihat aja ya Sampai selesai Wah bagus sekali teman-teman Coba lihat Ya betul Lokomotif Kalau zaman dulu ada lokomotif teman-teman Kalau sekarang sudah tidak ada Hanya ada beberapa aja teman-teman Ini ada lagi Coba lihat, ada gambar apa itu teman-teman? Coba ditebak. Kita lihat sampai selesai ya teman-teman. Pesawat terbang. Wah, wow, bagus banget pesawat terbangnya. Ada lagi nggak ya ini? Coba tebakannya. Masih semangat kan teman-teman? Ya. Ini gambarnya bagus lagi Teman-teman udah ada yang pernah naik ini belum? Silahkan Tulis di kolom komentar ya teman-teman Ini ditarik kuda Biasanya Kalau ada lagi karnaval Atau pawai kerajaan gitu Namanya Dokar Gimana teman-teman? Pernah lihat juga? Oke sampai di sini dulu Sampai jumpa di video berikutnya